Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat di manapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fati Update Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Gejora dan Rizky Bila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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora Satu jam yang lalu mengunggah postingan saat Bunda Lesti Kejora mendapatkan piala penghargaan ide Walaupun lewat video tentunya kita sudah merasa kagum dan bangga dengan sosok Lesti Kejora Mudah-mudahan ya Bunda Lesti terus berkarya dan semoga selalu memberikan karya-karya terbaik dan Alhamdulillahnya persahabat ya Lesti memborong piala penghargaan 3 sekaligus di Ajang Ida 2022 Yang pertama persahabat ya Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Berikutnya yang kedua adalah video klip dangdut terpopuler dan yang ketiga adalah Lagu Dangdut terpopuler Alhamdulillah Persahabat ya selalu bangga Dan pastinya selalu kagum dengan sosok Lesti Kita simak juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Alhamdulillah Kembali diberikan kepercayaan tahun ini di Indonesian Dangdut Award 2022 Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Anak, suami, mama, bapak, serta yang selalu mensupport keluarga besar. Lesti Lovers, Leslar Lovers, doakan insya Allah. Semoga Dede bisa terus memberikan karya-karya terbaik lainnya. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. Semoga sekali kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Amin. Itu kalimat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupport Bunda Lesti Kejora sampai detik ini. Kita kagum dan pastinya kita selalu bangga. Di kolom komentar tentunya banyak juga tanggapan dan respon yang sangat luar biasa Di antaranya dari Tepitri Carlina yang menyampaikan dalam kalimat komentar Alhamdulillah selamat dedek Lesti Wow luar biasa Kita lihat juga persahabat ya kawan potret Di situ juga meneruskan sebuah kalimat selamat ce sambil memberikan love ya Masya Allah luar biasa Dukungan sangat banyak untuk seorang Lesti Mudah-mudahan ya Bunda Lesti terus memberikan karya-karya terbaik lainnya Kemudian juga persahabat ya Di siang hari ini, di Jumat yang berkah ini Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin yang sangat membahagiakan Diawali dengan vitamin di balik layar kaca Aduh, Masya Allah banget ya Papa Babi Lagi tentunya main bareng sama Abang Fatih Masya Allah Happy terus ya untuk Papa Bilar mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat apapun yang dilakukan selalu dimudahkan kita lihat juga bersahabat ya banyak tanggapan komentar yang diberikan Diantaranya dari akun, Terich Girl 9 mengatakan Seneng banget lihat kalian seperti ini Semoga langkeng sama motil jana Amin Ada juga tanggapan dari Cici Larasati Mereka benar-benar bertiga ya Tanpa asisten, tanpa nim Semangat leslar, nikmat loh Hidup begitu, Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya Cidukan lainnya Papa B dan Abang L lagi main air Masya Allah Lihat begini aja Kita sudah happy banget persahabat ya Kita lihat juga nih Komentar yang diberikan dari akun Adenur Suti Masya Allah lihat mereka bahagia aja Hati saya ikut bahagia Entahlah mungkin saya terlalu menyayanginya Seperti anak sendiri ya Allah Jauhkanlah dan lindungilah keluarga leslar Dari hal-hal yang buruk dan menyakitkan Alhamdulillah senang pakai banget tuh Masya Allah banget ya Kita dibikin bahagia Siang ini mendapatkan asupan vitamin yang Sangat luar biasa Berikutnya juga bersahabat ya kita lihat nih Aduh ini cute banget ya Masya Allah jadi ingat vlognya di Cianjur pas Papa Bilar mau masukin kaki ke sawah Aduh ini mah luar biasa lucu dan mengemaskan Apalagi kalian kalau melihat postingan tentunya video ini persahabat ya Ada aja kelakuan dari Abang L yang sudah bisa berdiri nih persahabat ya Aduh Masya Allah ini mah lucu banget persahabat Masya Allah nah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh menjadi kebanggaan kedua orang tua dan mudah-mudahan tentunya selalu menjadi penyemangat untuk bunda dan papapnya amin Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.